nto rawas punika gusti kanjeng budara purwa Dibantu tap-tap layar ya guys, share share. Thank you yang sudah. <coughs> Ini sekarang kita lagi ada uh, Coba tes energi Antara Ratu Bidadari Dan Kang Cakra Duel maut Bukan aku sama Queen Cleopatra kak Aquarius kan ini lagi istirahat kak. Uh, lagi ini apa namanya tas energi antara ratu bidadari sama kang cakra aku tim kang cakra hehehe ayo siapa yang mau jadi timnya ratu bidadari ini adalah artis malang ini itu adalah artis bogor bukan berarti yang lebih kayak kertas energi sih kak Aku bukan kanin, dia atau kaninda. Kaninda lagi sehat, Aku queen ke Cleopatra. Iya, ini namanya Ratu Bidadari. Kak, ini ada di malang ya? Iya, kita lagi di Malang semua. Uh, oh iya, buat kalian, 29 viewers. Jangan lupa ya besok kita ada acara puncak di Rustico Cafe di Malang. Uh, jadi buat temen-temen yang mau hadir, boleh banget. Nanti kita bakal ada ayo, acara tarot, acara yang lain-lain. Pokoknya datang ya. Thank you sudah tap tap off dibantu serian Yang Nah, loncengnya aku iya, ini, ini ceritanya kalau di film-film kolosal tuh antara uh, tim Jawa Barat dan tim Jawa Timur. <laughs> Bukan di kantor, kita di ini, Kak di homestay. Uh, sekali lagi buat temen-temen 26 viewers, uh, buat kalian yang orang Malang, uh, besok kita ada acara puncak, namanya... Uh, yang kopi darat gitulah. Terus nanti di situ bakal ada banyak semuanya nih teman-teman. Termasuk yang ada di kamera sini. Eh uh, acaranya jam 4 sore di Rustico Cafe Malang Ini ada yang ronggo juga, guys. Kalian yang kenal Iya, yeah, halo <tuluh> <tuluh> <tuluh> <tuluh> Kaku Bang ya, Sama Kaku Bang Sama Kaku Bang Siapa? Siapa? Maksudnya? Berdua Berdua Sama di <tuluh> kakuban